Hei, hei, hei, hei, hei Jom jom jom jom Okay guys Kita memancing lagi Saya bersama dengan Peter lagi lah Hai Peter Hello, Hello. Mr. Mantap lah ini Mantap boy Hari-hari <laughs> mantap lah So hari ni esok cuti lah So kita pancing lagi Sekarang kita berada di Kolam pancing Abang King Dua ha, Ada satu dan dua. Ini dua So kita ambil package 6 jam Daripada pukul 11 lebih tadi baru masuk Sampailah pagi awal pagi Harap-harap pacak lah nanti ya. Alright so sekarang Kita masih Serap-serap lagi tengok Macam pergi piknik pun ada ha, So kita tunggulah Nanti kita update lah So Saya like Sean lah Hello okay. Alright kita tunggulah tengok Sekarang baru je mula ha, Set up kita ambil Dua pancing lah Satu dua Dua orang kan Tengoklah dalam 6 jam ni macam mana Kita punya result Harap harap tak kumpau lah Alright kita lanjut nanti Okey guys, sekarang sudah pukul 3 ah. Kita dah pancing 4 jam di sini ya. Ah 4 jam tak ada orang lain. Cuma kita je. Tak ada orang lain. Lah. Sekarang pagi ah pukul 3. So um, tadi ada satu tarik tapi putus. So selain daripada tadi mula-mula tu adalah ikan main-main sikit lepas sudah tak ada. Banyak ikan berenang-renang atas lah, Tapi tak makan umpan lah. Bosan berbenar Macam-macam <laughs> kita try ya. Kita try dengan Roti Kita try dengan apa Sebuk Tak jadi juga sekarang kita jumpa lah, Satu pak cengkerik Jumpa Patut asal kita nak target patin lah. Asal nak target patin Patin lah Tapi last-last Sekarang kita harapkan pada pacu Ataupun keli sahaja lah Muka pun dah Dah blur <laughs> Penat Duduk Tapi yang bestnya satu je ha, Sebab terdapat ikan lah So anda dengar lah Sean merepek lah Satu je yang best di sini Persekitaran dia ni Dia dalam Consider dalam hutan lah go. So memang Nyaman lah Nyaman Sejuk Lepas adalah banyak bunyi apa Kerengga-kerengga Bulat cengkerik Tapi adalah anjing dia menyalak-yalak Yang best ni memang sejuk lah Tak payah aircon Memang rasa sejuk lah Kaki pun sejuk Air pun rasa sejuk <laughs> Hebat alright So sekarang kita set up Kita target ikan keli Ataupun pacu sahajalah Kita pakai cengkerik dia Roti-roti semua bawa balik makan <laughs> Bawa balik makan Macam mana Terry? Eh Terry pula Macam mana Peter? Ha, tak, tak ada tak mantap, mantap tak lagi tak lah hari ni Tak ada tak mantap, mantap lah. lah Belum mantap lagi So kita punya masa 6 jam lah Sampai pukul 5.40 ha, Hampir pukul 6 lah So kita tengoklah lah macam mana Kalau tak dapat juga Ini adalah first time lah Paling teruk tak dapat seko ikan pun Harap-harap dapat lah seko 2 Apa-apa pun lah Alright Oh ada Tengok Tengok Peter dia kata ada ikan makan Sambil-sambil tu kita duduk sini Haa ni kursi dia cantik Nampak dia buat DIY uh, Tu kita punya pancing okay, Ini Peter tengah set up Cuma dia juga mempunyai belok kiri ke kiri right kiri ke kiri ke dah ke kiri kita kiri ke 好忙啊你 Tunggu ni dapat Ini sekarang kita tunggu nih pula. Tadi besar lari. so hang Pacu Kelih cair Kelih lagi, ikan kedua Okey lah Dapat lagi beberapa ekor, cukup lah Mantap Mantap, sudah tak berlaga lah. Mantap pun sudah slow Okey, so sudah 6 jam memancing <laughs> Oh Kolam ini ya Ikan adalah, Ada lah, ada Banyak lah juga tapi kita tak dapat pancing dia saja <laughs> Hasil Hasilnya apa ha? <laughs> Hasil yang Bukan kumpau lah Tetapi Tidak Tidak memberangsangkan Dapat keli 3 ekor Lepas tu Seekor ikan apa Macam ikan berlida Ha ni ada seekor ikan yang macam ikan belida ni. So itu sajalah hasil kita pada hari ni ya. Kucing cantik. Tengok ikan kita tandinglah kita tengok kucing. Meow meow. Okay sekarang dah pukul hampir pukul 6 ah kita pun nak balik ah. Tak bersemangat lah. Tara mantap mantap lagi ya kita. Mantap. Mantap juga ah. Okey lah. Inilah hasil. Bawa baliklah kita buat kelibaka, <laughs> kita buat kelibaka ataupun bagi anjinglah. Alright, itu saja untuk hari ini kita trylah cari tempat yang lagi menarik dan lagi baguslah. Sini rasa sebelum dapat trick-trick macam mana dapatkan patin na, rasa takkan patah balik lah. <laughs> seharian lah. Kita dua pancing tau dua joran. So kalau 6 jam 1 joran 12 jam lah. Dapat ini. ni je. Ok tak nak cerita banyak lah. Nak balik tidur penat. Ok bye bye kucing. Bye bye semua. Kucing panggil suruh komen like subscribe. Nak tengok ikan nak tengok dia. Mau ikan ah, Mau? Mau ikan? Kalau saya bagi boleh tak dia makan tak? Lepas isek mu. Andi sudah bagi